Halo semuanya kembali lagi di jagat maya, buat kalian semuanya nih kudu berhati-hati jika di dekat kaca guys, kalau tidak mau seperti orang ini. Orang ini lagi duduk santai bersama hewan peliharaannya, namun tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Jika seekor rusa masuk ke dalam gedung berdinding kaca... ...jangan membuatnya panik guys... ...jika rusa itu panik akan terjadi seperti ini. Nah, emba ini buka pintunya kok sampai muter balik gitu ya. Waduh ganti rugi dong. Om Bambang memang hebat guys... Bisa memecahkan tumpukan batu bata hanya dengan satu tangan Tidak hanya itu om Bambang juga bisa meniup botol kaca hingga meledak Bermain musik memang asik Tapi kalau musiknya gila-gilaan Maka ibarat gempa bumi guys Mas Bambang sudah tidak sabar lagi kali ya. M mungkin bawaan marah. Coba kita hitung mundur. 3, 2, 1. Tumpukan kristal salju di atas mobil ternyata dapat membahayakan pengendara wah mas bambang refleks banget ya punya gerakan otomatis kaya mantan petinju Hah? aku gak pernah ngerasain sebahagia ini ampe begini Guys tante gendut ini marah-marah mau ngapain Kira-kira tangannya sakit apa enggak ya Aku nggak ngerti orang ini lagi ngapain Sama aku juga Kaca mobil sangat empuk bagi mamas ini Terkadang dia berubah Kira-kira huh? orang ini lagi marah apa bercanda guys Mana coba ulang sekali lagi Sekali lagi Lagi Mau diulang lagi Ah udah ah bosan Nggak nyari otot Memecah kaca dengan kepala Guys kalau jalan jangan buru-buru ya guys Dilihat dulu jalannya jangan kayak mbak Bambang ini waduh ini kenapa lagi ini kekuatan angin bisa seperti ledakan bom guys jangan diremehkan angin kencang yang membawa puing bisa memecahkan kaca jendela anda Ternyata, kalau menabrak burung bisa pecah kacanya. Udah tahu ada portal kenapa ditabrak sih? Kan jadi pecah kaca mobilnya. Ternyata pria ini punya tenaga super, guys. Nutup pintu mobil aja sampai pecah kacanya. Aku kira itu ada kacanya, eh, enggak taunya itu pecah kacanya. Lembut amat suaranya. Loh kok kacanya pecah Emang tadi gimana kok bisa pecah kacanya Kakakku mau angkat barbel sekalian bikin konten tiktok Eh malah kacau Mama kemana ya Bikin konten tiktok kayak gini nih Tidak disengaja malah jadi viral Kucing ada yang takut dengan timun, tapi jangan ditakut-takutin ya, nanti nabrak kaca. Temanku lagi bikin konten video, duduk di atas meja kaca e malah gini. untung enggak pecah kacanya huh? nah itu tadilah guys beberapa video tentang kaca pecah yang mungkin beberapa dapat kalian petik supaya bisa berhati-hati ketika di dekat kaca seperti itulah kaca dapat membahayakan keselamatan kita meskipun kontennya tidak seperti ahli editor videonya didengerin suaranya didengerin Suaranya hancur. Wajar dia memperkerjakan saya sebagai pengisi suara. oh oh, aku juga sering dikerjain. Tapi dia selalu berusaha menjadi tukang pukul, guys. Kadang berubah, nurutin apa yang kalian minta. Jika kalian pusing. Di sini? Atau di sini? 6. Nah, sakit kepala? Satu solusinya. Tapi kalau nyeri otot, Aduh, nyeri otot, nyeri otot, nyeri otot. Di bodem aja. Huh? Kalau kalian suka video dari channel ini, like dan komen subscribe agar tidak ketinggalan video dari Jagat Maya. Oke guys, sampai ketemu besok ya.